Syahadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadah rasul Nabi Muhammad itu orang nabi yang terakhir, tidak ada laman, tidak ada laman, ada nabi lagi setelah <Sess> Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ia tidak ada mengganti syahadatku wa anna rijal rasulullah, tidak ada wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Sekarang saya tidak akan apa menerima dan saya tidak akan ikut-ikutan untuk mengganti Nabi. Nah itu sama ada. Jadi sampai kurang sadar kau, sadar kau suruh. Oke kurang perlu pulak. Tunggu adik Nabi, saliatin Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajimus sholat warahmatullahi melaksanakan Laksanakan soal. Sholat wa'adu zakat. Ketika itu kita laksanakan Apa? Keluarkan, Zakat La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad al Rasulullah Allah Allahu Akbar Allah Allah Allahu Akbar Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lala الله وعلى أره وأخبه ومواله أشهد أن لا إله إزال الله وكبه لا شريك وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد الحبه ورسوله الذي لا نبيا Allahumma sholli wassalli wa barik wa 'zhim wa karim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada saat ini Allah masih memberikan umur kepada kita semua Sekaligus Allah memberikan kesehatan baik sehat lahir ataupun sehat batin. Allah telah memberikan takdir yang lebih baik kepada kita semua, bisa berkumpul di majelis taklim yang kita cintai ini, di masjid yang kita cintai ini. Semoga seluruh... Amal ibu dan bapak, amal kita semua Dijadikan oleh Allah sebagai salah satu rangkaian amal ibadah yang soleh dan solehat Dan dijadikan sebagai amal, sebagai sarana keselamatan kita dari dunia sampai ke akhirat Amin Allah Allah Amin Amin Sababian wasila kita menghadiri majelis tarif ini, kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu ta'ala yang pertama wasilah sababian kita menghadiri majelis ini, Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita dan Allah memberikan kemudahan dalam segala perjuangan kita semua. Dan semoga Allah memudahkan rezeki kita semua Dan Allah memberkahkan rezeki yang sudah ada Dan semuanya Semoga Wahasil maqar sidana Wahasil maqar Semoga hasil maksud kita Amin Allahumma ya Allah Ya Allah ya Rab Ya Allah Ayat ke-45 Tiga, hai, hai, hai, dua ayat hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, satu, satu, satu hai, sepuluh kebaikan Berarti itu sudah 30 pertama kebaikan eh <tuh> wa wow. Kamu melufahkan antum satu kepada diri kamu sekalian. Wa antur antum uh, hari aranyin, atau hari ini hari kamu sekalian tak seluk sudah membaca kepada kita. kitab tauret, ya, kitab Torat. Awalat apakah kalian tidak berpikir itu secara gamblang atau secara apa? Secara bila setelah penafsiran Wa Dalam awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Hitobun untuk Bani Ini hitobnya kepada orang-orang Bani Israil. Kata Allah Di mana Allah perintahkan sholat Perintahkan zakat Berarti waktu itu orang-orang Banyak yang belum melaksanakan sholat Dan banyak yang tidak mengeluarkan zakat ya. Karena kalau seandainya sudah serempak sudah sama-sama mengikuti perintah kitabnya, Allah rasanya tidak mungkin memerintahkan kembali ya. Jadi karena situasi dan kondisi pada saat itu Orang-orang Bani Yusro'il Banyak yang masih malas-malas untuk melaksanakan ibadah salat Dan orang-orang yang kaya masih sayang Untuk mengeluarkan harta sebagian hartanya maka Allah Subhanahu wa taala tekankan kembali sampai ke beberapa kali Allah dalam melalui ayatnya wa aqimus wa Dirikan salat dan keluarkan zakat. Dan sholat ini termasuk zakat ini termasuk pilar di dalam Islam. Termasuk rukun Islam. Karena Islam itu al Islam kal -Kalbunia. Islam itu seperti bangunan Jadi bisa berdiri kokoh bangunan itu Harus ada tihang-tihang penyangga Harus ada filar-filarnya Ya kan? Nah filar-filar di sini sudah ditentukan Di dalam syariat Islam ini Yaitu yang pertama ada syahadat, solat dan zakat Itu merupakan rukun tiang-tiang Dalam islam Bahkan tiang pun Tidak akan kokoh berdiri Tidak akan kuat tanpa dapah Tanpa fondasi Maka dalam rukun islam Itu yang pertama adalah Rukun islam Yang pertama syahat Syahadat membaca dua kalimat syahadat. Syahadat, maka kalau seandainya ini kita ini, kalau di dalam Islam, setarnya dari salat setarnya dari zakat, itu kurang kuat. Ya. Banyak orang yang jebol, banyak orang yang tergelincir. Kepada kemaksiatan, kemungkaran Bahkan sampai bisa menjual Keimanan, kenapa? Karena separna di dalam Islam itu Diawali dari mengerjakan Solat salat, aja, tapi Solat itu jangan terus Itu tidak akan kokoh Itu tidak akan kuat Tapi kalau seandainya kita Pengen kuat, maka ikutilah Apa rukun Islam Rukun Islam Yang pertama adalah Syahad, syahadat ini kita dari syahadat dulu, syahadat merupakan syahadat. ini dua kalimat syahadat itu merupakan pondasi. Ya, di dalam Islam, coba Pak, kalau Bapak ingin membangun bangunan beberapa lantai, berarti diukur kekuatannya. pada dari pondasi, sebelum iham itu pondasi dulu. Jadi semakin apa semakin tinggi fondasi juga harus semakin dalam, semakin bes besar kekuatannya. Maka kalau seandainya kita pondasinya sudah kuat, syahadatnya sudah hebat, la lah ilah, nya sudah kuat, ya. tidak mudah terpengaruhi, tidak mudah tergoda. Dengan harta tidak mudah tergoda Dengan harta pangkat wanita Kenapa? Karena syahadatnya sudah macet Sudah kuat Tidak ada Tuhan Yang wajib kita ati perintah Dan larangannya Ilah Terkecuali Allah Jadi sampai kapanpun itu syahadat Harus ada di dalam jiwa kita Mau kita dilanda dengan kefakiran, kesulitan, kesusahan ekonomi Serba salah, serba sempit, usaha susah Ya, ekonominya payah Kadang-kadang di rumah tangga menjadikan seberahu Anggap enggak, apa istrinya, tidak terarah lagi Ini merupakan ujian dan cobaan bagi kita sebagai umat muslim Apakah kuatkah sahabat kita ini? Apakah masih la ilaha illallah atau sudah ada ilah selain Allah? Apa sudah ada Tuhan selain Allah? Nah, kalau seandainya sahadatnya sudah kuat sebelum sholat nih, sahadatnya sudah kuat, maka sampai kapanpun, walaupun seperti Allah mengundi dan mencoba kepada Nabi Ayyub alaihi ayu ah koran kaya, Ternaknya banyak istrinya tiga, ya, Dikemali, disayangi oleh semua masyarakat jamaahnya banyak, ya, tahu-tahu apa Allah membangga-banggakan di depan iblis, tidak ada yang paling hebat ibadahnya kesombalannya terkecuali ayu, ah wasallam. Setan pada saran lupa. Setan pada kata iblis, "Walik Tuhanku. Kumang tak banggakan -bangga, Ayu? Ah, Apa memang Ayub itu orang yang paling sabar? Apa memang Ayub itu orang yang paling bertauhid?" "Iya, tahu. Kalau iya ya Tuhan, boleh saya coba? Boleh, segera." Oh, siapa tahu kalau orang setan penyoba itu si Ayub boleh coba Ayub. Ketidik bersegerang pasus rakyat sulit Bodoh, baru Budak, kabur Pekerjaan, peharta Dagar, penan Hutan Ini pernah ujian, Pak? ke Kepala kita Punya saudara kaya satu kali dua kali bisa ngasih. tiga kali bisa puasa. apa? Ya, lumuman surga ada? kata itu susah. nabi ayub ketika itu diuji oleh setan wah saya allah ya, saya akan uji hamba yang saleh dan yang kau bangga itu diuji. ternaknya mulai sama setan di racun mati semua. Ayat yang ternyaknya kalau sekarang kambingnya semuanya mati enggak ada satupun yang hidup <tuh> <tuh> Ternyata yang begitu berapa kerugian kalau dihitung bukan hanya sekedar ratusan, ratusan juta Obama. bayang tetapi Nabi Ayyub tetap tabah, tetap sabar tetap mengatakan La ilaha lebih dekat lagilah itu tak tentu tukruk ke sana sama kuat dermimu maka insyaallah umar bebas kurasa syukurau ci punasti daya pancaran puspidi tegakkan lagilah ha itu kanana insyaallah lega Dilekarkan Tuhan Allah yang Allah Sakti Nafikulul Bil Mukminin, Allah akan menurunkan dan Allah akan menyimpan ketenangan keamanan di dalam hati tanpa ada resah gelisah. Dilekarkan Tuhan disimpan ketenangan tenang. Wei kata. Nyalit nunggu Ewak sering, nyalit nunggu mungkin cuma senyum ekonomi susah cuman Allah Allah akbar alhamdulillah. Nah, ada ada pusing nggak ada apa di segala dalam hati ini gimana susah bisa apa punya pikiran yang lain-lain. Coba. dah ya, ini putus. Nabi Ayu ketika itu diuji masih kuat diuji lagi. Akhirnya semuanya hartanya habis dan akhirnya jadi dengan apa? Dengan penyakit yang sangat berat, berat. akhirnya istrinya yang satu melaju kabut yang dua minta di cerai satu pun ini punya tanya kan kalau begini aja terus pas saya cerain aja coba yang satu gak ada yang seru minta cerai tinggal sendiri punya penyakit yang parah beda yang bagus waktu itu ngapainya itu kutir, nanti ayuhnya ya Allah di lubur usap rauhnya dari ujung sampai ujung semuanya penuh dengan apa? Dengan gelatung. Tapi kita jangan terlalu kasih ya. punya ya. untuk kepada kita, ujian dan coba. Kita, kita turun tenaga ini digabarkan oleh so, so, satu ulama ulang mulia ini. Nah, habis itu ternyata semua jamanahnya ketika mau pengagian karena ustaznya sudah penyakitnya seperti ini. Dekat takut apa tertular takut pindah penyakitnya akhirnya satu-satu satu orang menjauh ini. Jangankan orang lain yang tadinya tidak kenal sahabat-sahabat pun jamaah-jamaah -jam pun sudah menjauh kami teman sendiri sendiri kurang sekarang apa baunya tidak enak lama-lama akhirnya diusir dari kampung itu disimpan apa jauh dikucilkan di tempat sampah kalau sekarang coba sampai gitu kalau kita ibu diuji sampai seperti itu, nah, nah, subhanallah, maka ya Allah jangan kau uji di luar kemampuan kami gitu kan? Karena kalau saya dipuji oleh Allah seperti ujian yang diberikan oleh kepada para Nabi, para Ahliyah, para Sahabat, yakin kita tidak akan kuat. Ya. Mungkin nggak sudah bahagin mesjid, mungkin sudah tidak ada lah Allah oh, oh. makanya orang kalau seandainya hanya sholat, hanya baru zakat, hanya berpuasa, hanya berbuka haji, sementara syahadatnya lenyong, syahadatnya kurang kokoh, kurang kuat, kurang kaget itu akan mudah terpelosok, mudah tergoda Kerinc lebih susah setik ayam mengambaran dan cuman beda lagi, laki nunggu ayo sang leluhi kecil balik leluhi tau leluhi tau seperti masalah teh, ah udah aja diambil kok bu, ibu teh boleh kerja, tadinya segini tapi ibu kan pakai jilbab, iya jangan pakai jilbab mau kira-kira itu kan kita ini sejenis yang takut, bu, ibu gaji sekarang mempunyai lima juta kerja asalnya ibu pakai jilbab, matiak Biasanya lobby, mobil di sebagainya ditawarin kerja, ya, gajinya 9 juta, ibu apa-apa. Jadi -apa. hmm. perasaan yang kuat sih Allah, takut saya lagi nggak pakai piyama, mereka kecil datang. Dan saya lagi membangun-bangun orang, jabarkan seluruhnya rambut, satu helai rambut pun itu akan bisa 30 tahun masuk dengan satu helai rambut yang kelihatan oleh bukan bohong, yang setelah olay aja maka kita ini jangan lihat-lihatin lihat, orang sebetulnya juga ini tutup-tutup rapi maka sekarang ini pakai masker bagus ya, ya bagus, tapi ke jaman di sini pakai masker ke bawah nggak pakai apa-apa akhirnya -apa. <tuh> <tuh> <tuh> bagus ayo kuning pakai masker Jikon. makanya nggak kelihatan ikh kesini makanya naponok Sini takut Corona, sini tidak takut neraka Ya, selamat dari Corona tetapi tidak akan selamat dari Apa itu? Maka banyak orang yang mementingkan kesehatan al-amal Yang baik kita banyak ditinggal kalau akan gitu gitu lari, Tapi selatuh tidak Sehat kalau berikan Allah Tetapi aman yang memurak. Nah ini harus kuat loh ya syahadat sampai kapan pun sahabat Bilal sudah Bilal ketika Bilal oh di naom oh, di kusurnya cuma jawabnya kamu siap tuhan ahad ahad ah, Betul. Ah, ah, sampai mau menghembuskan napas yang terakhir bila sang mampu mengatakan ahad ahad ahad Allah Allah Allah Nah, oke, jangan naon- naon mah, tetap kuat Ya kan, kuat, kuat kebab Kalau seandainya sudah sulit, wah, sudah sulit banget Kalau seandainya tidak, tidak memakan uang miniset, kita bisa mati Nah, itu mah, kita pergi ya Seperti kita punya penyakit Nah, mengandalkan obatnya Sepengetahuan kita nggak ada daya Cuma ada daging orang atau daging babi Ya udah aja pada saat itu kita lagi sakit itu anggap ob, obat, obat anggap obat darurat, darurat itu Jadi yang darurat yang ke kebelat ke, kesempitan itu bisa menghalalkan yang haram. Tadinya kan dari orang Haram. Tapi kalau seandainya untuk obat, obatnya tidak ada lagi, maka jadi Allah semenjak itu dia "Oh, obat Kalau sudah sehat ya?" Maka itu menjadi haramlah, haram lagi sebut haram hari ini, haram yang baru gitu kan? Halalnya haram hari yang baru Makanya kalau seandainya kita ini ada uang riba, tapi kita masih bisa berusaha, masih kita bisa menghindar dari uang riba itu punya uang seratus ribu, tapi ini uang li? riba uang riba itu ibu kalau seandainya kita tahu si sipulang pulang suka menginjamkan uang dan kembalinya harus dilebihi. dilebihi kalau kita tahu dikasih sama orang itu, biasa kita bisa menghindar dulu apa cina bo? menghindar Indah dulu, hindarkan dulu Kenapa? Karena itu, dalil di samping itu haram, ini akan gelap mata. Gelap apalagi para ulama, para parulama mengikuti hadis parulama parulama parulama parulama parulama uang parulama parulama parulama parulama parulama parulama makan-makan parulama parulama parulama parulama parulama benci, parulama tetapi ketika dikasih sama pemerintah, dia tahu, parulama mau yang soleh-soleh yang baru kita maka cari di Google kok oh, ada perdera ke ya, 500 ribu <laughs> dikejar orang pengatli-ngatli ulama sebagai ulama mengatakan kalau kita banyak memakan uang-uang yang kurang jelas yang tidak jelas itu lama-lama hati kita akan gelap lama-lama hati kita akan gelap walaupun listriknya di bawah tetapi apa Dalamnya sudah nggak ada ini gak nyala, ya. listriknya aja, ya, ya. tuh apa bawa cangkangnya? Dalamnya sudah nggak, enggak ada. ada akan gelap. Kuman aja ngerasa gelap kan, lah menggadahan barang-barang nu terjelas. Siapa, pengkiai memakan ma dari pemerintah, jangan ya, mah. Bisa mengulang, ya? Bisa Anggaplah, wa ina lillahi, dong Adik, saya pernah terjumpa Beberapa terjumpa dapat 20 juta Tapi kembali 10 juta Dapat bantuan 10 juta Tapi 5 juta harus naik lagi ke sana Yang nyampernya 5 5 juta itu dibelanjakan atau apa kan itu Itu kita cairin 10 juta Tapi apa? Pak obrosan Bapak dapat bantuan berapa? 10 juta Tapi setelah Bapak cairkan yang 10 juta itu Yang lima juta harus dikembalikan ke kota Artinya tingkat kota tingkat kecamatan dan tingkat kok? Kota terbaring memeluk ada apa? ini dipotong dulu kembali ke atas kita tahu apa yang keluar, ya ada yang nawarin yang sekarang, pakai apa? berapa? dua juta, tapi keterimanya tujuh juta setengah, berarti yang setengahnya, yang tahu di mana sudah yang saya tahu lah itu gaib-gaib ya. hanya Allah yang ada. Jadi saya tidak terima. Banyak batas saya tidak terima karena ini buat buat kepentingan umat apalagi yang harus dimakan Saya tanya sama guru saya, kan kalau saya mendapat bantuan saya bisa dimakan, pun bisa masia ulang anggaran. Ya. Begitu semua. Kalau <laughs> saya orang benar ada Bantar -bantar. Hmm, manusia matuh ulang madana lila-lila, itu bakal poin hati namun just poin hati nasaknya dina ibadah maaf benar itu bantah anjur siapa kalah matuh, walaupun kira poin hati cuma, kalau udah berarti, kalau berapa alasan gitu, kita ya, kita ya banyak alasan alasan-alasan itu, kalau hati sudah gelap yang dimakannya kurang jelas dia dapat gani biasanya 5 juta bulan ini kok ibu kenapa lebih banyak di juta harus dari mana uang ini yang dua juta setengahnya takut-takut ada tip yang enggak benar ya ada sobok menyogok dan sebagainya itu makanya orang yang korupsi orang yang sudah sobok menyogok orang yang dekat ulama dengan pemerintah itu semuanya akan gelap coba tinggal coklat, coklat. ulama atau pun gelap di pulau mana kos aneh, nanti tanpa pasang rela masuk. sebenarnya kita. Jadi di DPR mulai, satu teringat di masa jadi puluhan. Tidak puluhan teh jadi lima limaan lima teh deh. Namun jin suruh, jin suruh, cakeng jin jin pasang gak mau, gak Allahu akbar, kemana kemana mobil man. dan di DPR itu nganpa tak alias jelas memakan orang anakan, bikin yang kurang tunas. Maka selesungkir ulama, sebaik-baiknya ulama, itu yang tidak saul, tidak silaturahmi kepada umat, umaroh, dan sebaik-baiknya umaroh yang mau silaturahmi kepada ulama. Nah, itu seharusnya hampir normal, 4 RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, na, 4 kan? Silaturahmi kepada na, sesuai dengan tingkatan masing-masing, na, 4 na, 4 na, 4 na, 4 jadi 4 na, jadi na, 4 na, 4 na, 4 kalau saya menyebutkan takdir Allah pakai sah, bagi pakai satu pada gerangan penjaat. Ya kan? Pakai kopi ya, pakai oh, itu. Subhaqullah, enggak tahu. Kok sultan sebagaimana muhaddits pengajian, muhaddits sanadnya. Ternyata itu hanya sejenak karena dia dan mereka itu pen apa? jabatan ibu ya jadi ibu semuanya kalau saya yang kurang gelas maka lebih baik kepada barangkang saja lah maka saya Alhamdulillah di saat ini ketika ada bantuan dari apa? dari mana? ayah kalau punya bantuannya ada ya, bantuan di 150 ya, jangan dimakan jangan dikirimkan sama anak. walaupun saya memang butuh Alhamdulillah saya saya ada yang di Pontianak gitu Kalau gitu. monok, saya harus kerja Masa keren Butuh tapi warna yang lebih beli Lebih beli baik diberikan kepada yang Yang benar saja yang, Takut jadi apa? Takut jadi modal di dalam diri ya, Jadi ternyata Allah mengganti dengan yang lebih besar lagi Untuk yang dimakan Asyarakat benar, benar Gitu kan? Nah terinyok istri ibu sahada, jadi kalau ibu dan bapak kuat syahadat insya Allah kuat, kuat. di beli peri di beli bunga di bahagia di segala sangat lupa ayat tetap la ilah il. istiqomah ajina istiqomah berjamaah istiqomah ibadah istiqomah tahajud hajir saya lupa namun orang kuat la ilah hajir il. bapak teka roda antang sakinah tak kusangsara ke ku Allah, mususahkeun disusahkeun ku Allah. Nu kerobadoin, kebengarkeun dibengarkeun ku Allah Insha Allah kuat syahadat baru kita kita melaksanakan salat tetapi narasahadat sekuat ya syahdu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul tapi muhammad itu orang nabi yang terakhir tidak ada lain tidak ada ada nabi lagi setelah nabi muhammad sallallahu alaihi illa tidak akan mengganti syahadat wa asyhadu anna rijalul rasulullah wa asyhad asyhadu alla ilaha satu anak sahabat gibril Rasulullah nah, siapapun yang mengaku nabi dan kapanpun dari sekarang saya tidak akan apa menerima dan saya tidak akan ikut-ikutan untuk mengganti nabi nah itu syahadat jadi samping kurang sahadat kalau syahadat kerasul orang berdua nabi saliatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan zakat ketika itu kita laksanakan apa keluarkan za zakat zakat ini artinya pertama zakat ini jadi zakat ini akan bisa membersihkan harta harta ibu atau window, ya, mas peng, apa, penghasilan kita umpamanya sebulan 5 juta 5 juta, lima juta ambil dua setengah persen ini sabarlah, ya, lima juta teh ya? harus, dua puluh lima ya, 125, ya seratus, ya, juta berarti dua ratus lima puluh, juta 250 250 itu ya jakat pernahkah dikeluarkan kita punya uang segitu? Jakarta, Bersih hal keluarkan! hal keluarkan! Keluar. Namun, terbersih seluarnya, Imam ngajak foto. Namun, kamu tidak mengaku foto, Pak, jelas. Dan kalau yang jalinan kita aliran, akhlak mulai berubah, keluarga udah. Kenapa? Karena yang dimakannya kurang terlalu... Dan tidak pakai jakat tidak dibersihkan tidak disucikan, ya penting ini besar kecil kita harus keluarin jaketnya. Setelah itu keluarin jaketnya baru kita apa membuat kebaikan. Saudaraku saudaraku nggak ada aturan muslimu jadi golimu jadi muslimin kenteng golimu insya allah dia. Ya. Terus itu yang akan Milik kita di akhirat yang dua ribu, sepuluh juta puluh tentu ya nulis dana bapak ibu, kita yakin milik kita di akhir Di Ki akhirat, kita harus sayang, kita susah-susah cari -susah uang, kok kenapa uang ini tidak bisa menolong kita? bisa menolong kita. Sok, ngelombang duit, ngelombang duit, ngelombang duit, ngelombang duit, ngelombang akhirat ngelombang tidipkan di ke masjid, di tidipkan ke ustaz, suratohkan ke ayat impiantu, suratohkan ke madrosan dan sebagainya, itu insya Allah rinti yang akan menolong kita di akhirat yang dimakan menjadi musuh, yang dipakai jadi buruk dua, tiga pakai juga, pakaian sudah tidak dipakai, melayang ya, manfaatnya ketika kita pakai sholat, ketika kita pakai sujud kalau tidak dipakai salat dan sujud itu Allahu apa Ya, Pak, ya. Makan kita busuk sama aja makan pur, gelaskan tempe, makan cokok udah masuk perut sama saja semuanya nggak ada ada nilainya. Justru yang ada nilainya ketika makan kita selesai pakai nasi, pakai racun kan, pakai silaturahmi begitu yang makan bagus ya. Terutama itu di akhirat akan ada, ya. Saya harus ya. saya. Saya jelasin aja, ya. menyampaikan ini harus jelas, ya. Yang kedua adalah si binakului jakat ini akan menghilangkan penyakit korek dan korek itu salah satu perbuatan penyakit yang sombong ya sombong itu kalau orang sombong layak kulo janata orang yang sombong tidak akan pernah masuk dan mencicipi surga itu sombong ya. Jaga itu membersihkan dari penyakit kikir. Kikir itu adalah salah satu tanda orang yang som, sombong. Dan orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. Berarti orang yang tidak zat juga itu tidak akan pernah mengangguk wangi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya? warga ummah dan Ya, berukulah bersama orang-orang yang sedang ruku Ini minta berjamaah, Pak. Ya, suka kita berjamaah, Rajin alhamdulillah, Bapak ini, ahli-ahli Allah semuanya, ya. Ini hamba-hamba Allah semuanya, Allah yang mencintai, Allah ya. Mencintai Allah dan Allah mencintai ibu dan bapak semua. Jadi, berukulah bersama orang-orang yang ruku Artinya, ini mengajar Al-Quran ini, kita harus bekerja. Pak Inna sholat al-jamaah itu sebenarnya sholat berjamaah itu tufat jilul sholat talfat tinggi sakimah syirin darah jatan sholat berjamaah itu ya bersakimbang apa beda nah beda apa salat sholat sendirian itu sampai dua puluh tujuh jauh berbeda darahnya Sendirian cuman satu pun kalau benar patihannya. Kalau benar sholat, sholatnya ya. Tapi kalau kita berjamaah ada iman Berjamaah ini lebih dua Banyak lebih dua, tiga, empat, lima itu termasuk berjamaah Maka itu pahalanya bisa juga istinat roh Ini kita akan dikasih 27 darah Darah yang pertama ke darah yang luatnya Yaitu bayar sama wadiwakan satu derajat ini antara bumi jengla jengali ini tujuh berarti tujuh kilan beda sekali. Soalnya antara bumi jengali sudah tidak bisa diukur ya. jauhnya. Nah ini derajatnya orang yang berjamaah Insya Allah di akhirat akan jauh berbeda, jauh berbeda. Ikhlas kita berjamaahnya ya. Bahkan ini jauh dari godaan setan berjamaah ini. Kenapa? Karena kalau kita selat sendirian sama dengan kita memisahkan diri dari teman-teman kita Nanti setan akan mudah mencaplok kita Menggoda kita ya menipu kita ini Tapi kalau berjalan setan takut Tuh banyak teman-teman setan Nah ya. itu kan Dan Kalau dipisah-pisah diri mas setan masuk Maka kita ini kadang-kadang melihat yang merah ya harus sebenarnya merah marah. Allah berkejaran Aduh, hijau yang Enjoy kan. Kadang-kadang itu setan palsu Ini sengaja pemerintah kan? apa Setan Allah akan memberikan godaan-godaan ini Akan apa seperti ini Jaga jarak ini bukan yang masang setan Bukan ya, gitu kan? Ini kan mengikuti aturan pemerintah Makanya kita juga yang harus apa? Harus kuat dari godaan setan Kalau kita ini ya, disuruh berjamaah Reketir tujuannya apa langsung? Tujuannya apa? Supaya kita, setan itu tidak masuk. Sekarang, setan ini semakin dikasih apa? Kesempatan. Ya? Oh, enggak kesempatannya. Makanya jarak-jarak, jarak-jarak. Di sini ada setan. Ikut mengurut kita. Ini setan. Di penatangan ini jalan-jalan. Bisa maka lo, lo Mudah-mudahan kita penyakit cepat diangkat oleh Allah dan ibadah kita kembali di semula yeah. ya silaturahmi dan sebagainya. mudah mudahan Allah menyehatkan kita semua. Amin. Menghasilkan maksud dan tujuan kita. Amin. Sehatkan keluarga kami ya Allah. Sehatkan anak anak kami keturunan kami semua ya Allah. Hasil maksud, hasil maksud, hasil maksud. Amin. Ya Allah ya Allah rabbal Insya Allah Insyaallah, ibunya kapan waktu yang Singkat enggak, ini tinggal atap, murun, nasa bil pilih diri. Watak sauna, anggur sakung, warung tuntas, seluruh kita. Jadi, walaupun asal dikejar-kejar, ketika mudah ini ada manfaatnya, jaya ya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan semuanya solid dan solid. Amin. Rombana, atina nabi, Hasanah, profil akhirat, Hasanah tahu. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama, yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera hisbud Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas. Anip Nabi Abbas, Raja Tu Sallallahu Alaihi Wasallam Saudah Waliwahu Abiad. Saya nggak usah artin ya, Insya Allah ya. Oh artin, baik, ah, baik terima kasih.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 dan bendera suci bersama panji nabi ayo jaga NKRI dari para pembenci nah Wahai para mujahid fi